jalan malam anjir cuma oh, Bos saja anjing ah Rossi's on the He started he's ke kanan oh, kaget goblok belum slip ban anjir, kan oh, anjir, untuk rem nah, aing mun rem, eh. hah mun mau rem belakang aing dipencet ngikutin kaki remnya teh makin dipencet baru bakfaksom mun wer ori makan kan di pencet cantik langsung ngunci ban motor gua tuh 250. Ya yeah, aman. Aman. Sakit enggak? Oh. Mm. Etal lampu para mana nih? Banjar jateng, tasik, banjar lurus, tasik kanan Nah ini udah masuk Ciamis kotanya ini Iya kalau nggak salah sih Ciamis bagian kotanya kayaknya Kalau yang tadi mah Ciamis bagian pinggiran gitu istilahnya Eh benar, kasih sih, nggak tahu juga gue sih <laughs> tangan pegel ya eh. ini nanti ke masih agak jauh sih kalau nggak salah soalnya ke pengandaran tuh kesana lagi ke pantainya maksudnya kita turun ke bawah lagi nanti agak jauh Rek nyantai lah apa langsung? hah? hah? bebas nyari nu seger-seger apa sih? enggak ya makan munaya warteg halus? gue lapar lapar ini makan di ampera Nasinya cuma segitu, goblok. Mana pengen? Gua pernah pengalaman pakai WR ke Jogja, pulang pergi itu cuma ngabisin bensin. 200 ribu. 200 ribu itu apa ya, gue sih waktu itu? Pertamax apa? Turbo, kalau nggak salah. Turbo kayaknya gue sih. 200 PP Bandung Jogja, Jogja Bandung. Itu pun dalam kondisi make juken, ecu Juken jadi gue nggak pakai e ecory. Ecunya kan gue, kan udah gua ganti. Waktu itu pakai yukken, yukken lima. Tapi masih terbilang irit. yuk ah, kita lanjut lagi. Istirahatnya sejam aja. Istirahat sejam, perjalanan cuma 3 jam, 4 jam. Lama di istirahat, cok. Selamat datang di kota Banjar nyampe juga akhirnya tapi baru nyampe Banjarnya belum nyampe pangandaranya Pangandaran masih jauh sana lagi ke Pangandaran Pangandaran masih sana lagi sejam lah kurang lebih jadi tadi banjar kotanya terus ini langsung ke Pangandaran dari banjarnya ke Pangandarannya masih sejam. ini udah jam berapa tadi? setengah empat kalau gak salah tadi berhenti dulu pada nunggu siapa lagi tadi ada 2 orang tadi jadi total perjalanan tadi T jalan jam 10 atau jam 11 ya sampai jam 2 berarti berapa jam tuh Depan, depan mana sih address Oke okay. ini kita udah di pengandaran nyampe kemarin sih kemarin jam berapa ya malam kalau nggak salah malam terus kita ke penginapan udah tadi gua kesiangan anjir tadinya mau lihat sunrise di sini jam 7 jam 6 tadi tapi kesiangan cowok jadinya ya ya udahlah. Nih gua mau ke Banjar dulu Banjar terus ke eh apa balik lagi kesini, ke sini. Ke Banjar ke rumah Mbah. Nih. Tadi malam kita mandi di sini sih. Jadi tadi malam jam 2 gue sama anak-anak mandi di sini. Cuma apa pas balik jam 3 gue ketiduran aja. Padahal mau balik lagi jam 5 mau lihat sunrise. Thailand emang gara-gara mandinya semalam tuh. Nih tadi malam air air surut sampai bawah sana ini baru naik lagi tapi mau mandi jam sini juga panas sih Anjir pulang-pulang hitam udah Kalau ini pantai timurnya kalau pantai baratnya sebelah sana ini gua mau ke ini dulu ke apa sih namanya Banjar terus habis itu nanti balik lagi ke sini tadinya pengen naik banana boot kayak gitu cuma anak-anak pak masih pada tidur anjir. Ya udah gua ke Banjar dulu, baru nanti balik lagi ke sini. Uh kemandangannya cuk, gue sebenarnya bosen sih liat pantai kayak gini di Papua. Di Papua mah pantainya banyak anjir, deket-deket rumah semua lagi. Jadi bosen kalau sama pantai di Papua tuh sudah Cuma kan karena gue udah berapa tahun nggak pernah main ke pantai kan semenjak gue di Bandung udah berapa tahun nggak nggak apa nggak nyentuh pantai gitu terus sekarang baru nyentuh pantai lagi <tuh> cakep aja rumahnya aja kalau kata gua mah lebih enak yang di pantai barat sih. Kalau di sini kayak kurang gitu. Kalau yang ramenya kan yang padatnya tuh di pantai barat. Semoga aja nggak macet akhir. Kemarin tuh macetnya gila, Cok. Makanya perjalanan lama dari Banjar ke sininya. Ini gue bener kan jalannya. Tadi lewat apa map sih di sini sih katanya Coba <coughs> Co, pemandangannya bagus cow. Pohon-pohon karet. Cuma ini kalau malam gelap aja Dua jam masih lumayan juga dari Pangandaran ke sini teh. Daya Luhur namanya teh daerahnya. tak bikin-bikin video dulu kan story story. Nanganya bagus, cik. cuma panasnya juga lumayan. Ini udah jam setengah sebelas, kayaknya. Emang ya, kalau siang pagi bagus, tapi kalau malam anjir gelap sekali. Juga nggak ada cahaya sama sekali. enak lagi aja pemandangannya bagus, jalannya enak ini kemana? ke atas kayaknya bener kan ke atas terkosal jadi ini kita mau ke kampung Kampung Bang Kampung Kakek lah Kampungnya kakek. Karena kan mumpung di sini jadi kita ke kampungnya dulu. Ya, emang tujuannya tadi tuh mau kesini sih sebenarnya. Cuma karena as main di Pengandaran dulu kafe. Jalannya enak anjir Jalan kampung ini mah Padahal perkampungan Tapi jalannya bagus gitu mulus mau balik lagi ke Banjar. Ini udah di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Tadi ada tubuhnya, tubuh Pangeran di Ponorogo, misal. Ini gue mau kebalik lagi ke Banjar, eh Banjar, Pangandaran. Anak-anak pada -anak di sana soalnya. Nah, guys, jadi untuk perjalanan kita sampai di sini, ini tadi misahin balik baliknya. Yang lain lewat jalur selatan. Gua <laughs> tadi mau hujan mana temaki jas hujan nih. Eh? Yang lain pada lewat jalur selatan. Terus gua berdua lewat jalur atas. Saya tadi mau ke ber... <coughs> jauh lagi 2 jam. Pan ya udah lah yang sebagian, apa sebagian lewat jalur selatan lewat apa pantai oh. terus gua lewat atas Banjar sebenarnya belum puas sih li, apa liburannya? Parkirnya berapa lu? Dua ribu. Aing apa ngan? Aing ngasih dua ribu. Masih belum puas cuma tadi terus tadi pak masih pada mau nambah sehari lagi kan jadi besok baru balik ini udah nanti lagi paling.